Hihi, hello what's up guys, welcome back to Rego DMX kali ini aku akan bikin vlog singkat yaitu belajar mobil untuk pertama kalinya jadi real, aku belum pernah sama sekali megang setir mobil dan di hari pertama aku belajar ini aku malah sakit ya kalau kalian bisa tengok nih, demam, kelihatan gak muka aku kayak sakit kayaknya gak deh ya ya hari pertama sakit, semoga aja besok sembuh ya hmm. dan ya video dimulai dalam hitungan ketiga dua satu kira-kira nyaman nggak meja gas sama ren tempat duduk itu nyaman, nyaman. pegangan setirnya di atas sini nih. nyaman nggak coba main putar-putar kan? nyaman mm. nah, nggak pasang sabuk <laughs> nampak kali ya jarang naik mobil masuk ke dari sini, dari sini sumpah itu aku malu kali mungkin karena saking groginya ya sampai aku lupa cara pasang itu loh sabuk pun aman astaga please forgive me guys saya, saya, saya, saya gerogi kadang karena gerogi kan kayak kamu baru bukan? bukan <laughs> nah, nah perhatikan ya jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan tahan kan jangan tahan jangan okay, ya, <laughs> jangan <laughs> Nggak tadi tahan, mobil yang depannya itu tahan ya. lumayan, masalah ini baru satu jam udah lumayan di ini adeknya nanti mau belajar gak? besar yang umur 15 tahun daripada yang 17 ya bener-bener <San> jadi saya loh pasti yang kakaknya itu makamnya milih. Yang ada semuanya di ajar. <tuk> <tuk> Jangan banyak dulu, jalan dulu. Nah, <tuk> <tuk> oke. Okay, sekian videoku hari ini. Don't forget to like, comment. Subscribe, how to do it, subscribe and share. Saya Misha Manuela, goodbye. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. guys, banyak yang bilang kakak kakaknya dia daripada aku. Coba kalian komen ya, cocokan yang mana yang jadi kakak atau dia? Komen. <laughs>